Do re mi fa sol do ucapkan selama ulur panjang oh, kasihku Do re mi fa sol do ucapkan selama umur tahu kasihku